Kemarin, nah, di sini ada laporan bahwasannya pertama hari pertama, ya kan? Hari pertama itu dia mendapatkan RM 1 juta. Wow, tahniah buat istilahnya, ya. Semua aktor dan kru-kru semuanya, ya kan? Karena telah mensukseskan Istilahnya menghadirkan film Yang mana ini membuat masyarakat Membuat orang-orang itu Berbondong-bondong untuk melihatnya Nah di sini kita akan melihat juga guys Salah satu video Nah, di sini dari studio Kembara ya. Film Mat Kilau penonton menitiskan air mata. So, saya tak paham juga macam mana reaksi daripada masyarakat di sana yang sudah tengok film daripada Mat Kilau ini. So, langsung saja saya sudah penasaran. Jangan lupa untuk di-like, share, komen dan subscribe terlebih dahulu yaitu Studio Kembara dan juga Cak Mujib. Langsung saja kita mulai videonya, guys. Let's go. Hebat. epic Wow, masya Allah, hebat, masya Allah. hebat, high impact best. Memang the best, memang the best, hebat. Semangat perjuangan pastinya tidak akan mengecewakan anda. Oh pasti. Kamulah insan itu. Tanah Melayu, tanah pusaka. Mengah berdiri di singgah sana, adat dijunjung, nama dijaga tidak oh, mau ya, ya. hilang di dunia wow, semangat semangat kemelayuan yang ada dulu Allah sampai nangis guys yang harus dihidupkan semula selamat datang ke majelis tayangan perdana film mat terbitan studio Wow oh, berria Alhamdulillah akhirnya penantian Ya ya dari 2 tahun bisa menjadi sebuah kenyataan malam ini dan saya cukup berbahagia menjadi bagian bisa menjadi bagian dari Mat Kilau ini. Kerana Mak Cilau ni ialah uh, salah satu sejarah yang menaikkan matabat Malaysia sendiri Munculnya dengan artis-artis uh, yang hebat melakonkan cerita Mak Cilau ni Saya Kenapa? yang tak sabar nak menonton ialah Betul Kusyairi Kenapa? Kenapa kerana dia adalah memang saya punya idola dan karakter yang dia bawa ni Mungkin karakter dia itulah ha, selaku pelakon dia memang yang orang yang sangat luar biasa dan menteru masya Allah ada sebelah saya ke? La inilah masya Allah banyak aksi-aksi yang orang memang macam wish oh. esok tu gong masuk silat lah esok saya klik start silat ya eh. saya nak ucapkan tanya kepada Samso Yusof. Kerana dia telah membangkitkan semangat orang Melayu, orang Islam supaya kita mengetahui sejarah sebenar orang Melayu hari ini adalah bangsa yang kuat, bangsa Melayu ini ada punya roh yang kuat, jiwa pejuang. Tanpa senjata kita boleh tenang menang dengan aino yakin kita kepada Allah dan Rasul. Sebab itu hari ini saya nak seluruh rakyat Malaysia untuk menonton filem ini untuk mengenang bahawa pejuang-pejuang yang hari ini selama ini berjuang berhabis-habisan untuk negara kita dan kita mencapai keamanan pada hari ini kerana adanya pejuang-pejuang jangan kita lupa tentang Betul. sejarah. Orang Melayu, orang Islam hari Jangan lupakan pejuang-pejuang kita. Allah Akbar. Allah Akbar. Wow, awkward. Wow. Ya, Lata, perjuangan kami semua demi guys, Ya Allah. Menceritakan bukan sahaja kisah sejarah tau, Tetapi dia menceritakan nilai-nilai Melayu itu sendiri Dan yang paling uh, tersentuh setiap kali kata-kata yang menyindir Kelemahan kita, kenapa kita tak boleh bersatu Kenapa kita lemah, kenapa kita berpecah belah ni Jadi setiap kali kata-kata skrip tu dilontarkan Saya rasa bagaikan terkena ter kepada diri saya sendiri tau wow. Itulah sebenarnya betul apa yang dikatakan Sebab-sebab kenapa kita tak boleh bersatu Apa sebab-sebabnya tu, itu memang kena tonton film Mak Kilang wow. Semangat, perjuangan, jati diri, bangsa Melayu Diambil dan dibawa dalam satu bentuk yang sangat bagus Dan saya tak sangka sebenarnya bila saya tengok cerita ini uh, Skripnya ataupun ayah-ayahnya sangat poetis Dalam dalam masa yang sama masih memasukkan uh, konten-konten uh, ataupun elemen-elemen perjuangan Karena Mat Kilau tidak saja menjadi sebuah tontonan Tapi juga akan menjadi sebuah tuntunan Karena uh, Mat Kilau akan bisa menjadi sebuah inspirasi Apa itu artis sebuah perjuangan Apa itu artis semangat arti kecintaan terhadap tanah air arti tentang akidah dan tentunya arti sebuah kemenangan buat anak muda sebagai rakyat Malaysia ke timur keren kau ya Yan semangat sayangkan Malaysia tu sayangkan bangsa kita sayangkan tanah Malaysia ni jadi benda benditulah yang akan kau buat bila kau dapat rasa bila kau tonton matkilau ini ialah sebenarnya yang realiti yang perlu dibawa di negara kita filem yang punya kualiti yang menunjukkan bahawa uh, uh, kehidupan sebenar, religi sebenar yang ada di negara kita. Sikap sayang kepada negara sehingga sanggup mati mempertahankan negara. Yalah, kita tengok sekarang ni, pun, masyarakat berpujar belah, semua kan, kalau tak bersatu apa ya negara? so kena bersatu, ambil balik ajaran dan cerita ni. Kita kena tengok, kena tengok cerita ni. Oh, menangis guys. Wajah serendah cinta pada Allah dan kepada negara. Betul. Pada kayak Malaysia yang mana dok komen komen yang duduk jojo komen-komen main tengok film baru komen. Tak tengok, jangan komen. Kalau you komen, buta-buta dapat dosa besar. Mengangkat beliau, mengangkat ketokohan beliau, sahabat-sahabat beliau. Dan apa yang kita ada sekarang ini, uh, dari pengorbanan mereka. Jadi, sama-sama wow. kita menghargai apa yang kita ada sekarang. Serang panggung bermula 23 Jun ini di seluruh pawagam tanah air. Filem Mak Kilau salahkan bangsa kita sendiri karena memberi ruang kepada mereka untuk jajah tanah kita nih. Oh! God damn! How about you? Oh, Oh, merinding guys. Oke okay, guys sudah selesai videonya So itulah tadi video para penonton Yang menitiskan air mata Dan juga respon daripada orang-orang Di sana banyak juga yang Komentar bahwasannya hebat keren mantap gitulah pokoknya ya kan istilahnya menghidupkan semangat juang kita seperti itu dan ya ada sebuah pesan ataupun eh, sedikit kata yang disampaikan oleh Abang Yayan ya kan nah di sini coba kita play lagi guys sedikit aja konten ataupun elemen-elemen perjuangan karena Mat Kilau tidak saja menjadi sebuah tontonan tapi juga akan menjadi sebuah tuntunan karena tuntunan kilo akan bisa menjadi sebuah inspirasi apa itu arti sebuah perjuangan Nah, apa arti sebuah perjuangan? Apa itu arti semangat? Apa itu arti semangat? Arti kecintaan terhadap tanah air. Arti kecintaan tanah air. Arti tentang akidah. Tentunya, arti sebuah kemenangan buat anak muda. Sebagai rakyat, wow! arti sebuah kemenangan bagi anak muda dan memang ditujukan kepada semua halaya ya kan jadi tidak hanya muda saja tapi semuanya boleh tengok film ini dan itu akan memberikan ya kan arti sebuah kemenangan arti sebuah perjuangan arti sebuah akidah dan lain sebagainya banyak pendidikan ataupun pengajaran di dalam film ini dan kita kalau sudah menonton film ini ada salah satu komentar langsung besoknya kita akan belajar silat. Karena silat itu pasti akan berguna bagi kita semua sekarang ataupun nanti. So mungkin itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Saya pamit untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.